Hello dan assalamualaikum bersama saya Safwan kembali kita semula dalam Saf React Season 3 Episode 2 Agent Ali. Tabu kuasa. Jom kita teruskan. Sorry lambat. Tapi Dr Isham ni nampak Friends, macam Sila sila. Apa chill dia? Dato Isham ni. dah baca semua. Cool tapi efficient aku suka. Gantuk ni. Dia saya. Kamu tak rasa ke dia macam strict? Ketinggalan sikit. Oh ketinggalan. Alright. Uh, Saya apa plan dia? Untuk membawa Cyber Raya pergi lebih jauh. Kita berganding bersama. Saya percaya. Kita pasti boleh. Apa plannya? Okey, oh, okay. uh, dah we asrama. Bangun <laughs> semua. Masa untuk mulakan hari baru. Bangun, bangun, bangun, bangun. Uh. Oh, Loroni. <laughs> dah benar, macam sekolah kan. Oh. <laughs> Bukan kau kaya punca. Oh, apa yang berlaku semalam? Oh. Aku kejani. ni hey, mana Aci? Ha, mana macam first time Masa seram main. Siapa ni pintu? Kan. Oh, dia yang buat gua lambat ni makan main benda ni. Dia nama dia pun. Dia kata macam makan-makan ke apa. Eh, kalau aku tahu dah bawa dah aku punya koleksi. Tak apa ke kita main? Dah lambat ni. Alah, kejap je. Bukan susah nak bangun awal. Lepas Adi, tu sampai kejap, kan? tengah malam. Ini mama wa. Ah, ada yang dah tahu. Ya ke? Wow maksudnya dia dulu juara arenalah. Ah, patutnya ikut generation kan? Padanlah Ali pun hensem. Kan ikut generation, takkanlah rewind Generation sebelum Mok dia. Skill dia tak dapat diterunkan sekali. Ah, mula dah Aku tak tahu. Hari tu dah toksik dia daripada luar negara. Agent super agent tu kan. Kayaknya dia biasa-biasa aja deh. Ha. Huh. Huh. Mengecayawakan sekali. Eh, hey, kau orang memang tak saya mulut eh. Jangan Wah, gila lah moon cover bhai. <laughs> Budak-budak cyber Memang penakut Penakut? Yeay. Kau pasti dah habis kaji Polisya sure. Ha! Ampik kau! Kau <laughs> nampak! Betul-betul tu. nanti so, Mak dia seorang je yang pernah menang daripada okay. Trust Techno kan oh, Dia recap balik waktu dia lawan eh, dengan bakar <laughs> Apa Mudah Bagi Chandra sikit Eh, tengah bagi cal lah ni ya. ha, Kita tengok Zapp Beria oh. ha. Eh, Bangka. Tapi dia macam dibayangi oleh Apa mak dia power lah kan Tak boleh juga kan macam tu Sebab lain orang lain dia punya Kekuatan masing-masing Walaupun apa ketua terang sendiri cakap Yang dia dah ada darah tahu, mengalir cakap, Orang pun rasa aku tak guna sekarang Sebab tak ada Iris Jangan down Ali Habis tu Kau sedih Dah tak nak bertanding Belum bertanding pun kau dah kalah Ha finally Rudi bagi Bagi juga semangat Boleh lah walaupun dia macam Jual mahal sikit kan Kau dah ada kat sini Buat je yang terbaik Dia orang you nak know, elevate Rudy dia karakter ke Nak bagi aku Bahan suka Karakter Rudi kan season ni Kamu bagi setiap peringkat Adalah untuk bergerak Dari garisan mula Hingga ke penamat orang okay. yang paling cepat Akan dikira sebagai pemenang Race je lah oh, Of course lah Jet memang laju lah Eh Jet pula Apa Zaz Jet pun sama dia boleh terbang je Alright Rudy nampak, nampak macam easy je Ali pun dah training so cubi easy Oh Jangan dia jalan. buka barrier eh Waaah <laughs> Kalau dia kena detect, dia kena tembak Tapi dia ada barrier So should be okay. Aduh Dua-dua jatuh Out eh Oh Apa dia slowkan ni ke Dia baca semua eh Oh jump boost Lebih kurang macam Ali lah. Cuma dia tak ada roket lah Laju lah dia ni Okey Ali oh, Sampai pulih. Korang semua tunggu apa ni? Aku pergi dulu. Are you sure? <laughs> oh, kereta timbah out dah. Malang sekali. Ah. Oh, dah Okey, nice. Music. Wah, gelombang bunyi weh. Ya, sekarang kat depan, ah Rudy, Moon pun kat depan juga. Alright dengan apa? Sam. Oh, ada barrier. Kena fight kan, ni. Oh, robot ni. Susah kan Ali dah tak ada Iris. Dia kena betul-betul pure skill eh. Boleh dengan melantur-lantur ni Haa oh, nice one headshot Ini bukan race biasa ni Ada masuk tempat-tempat lain pulak ni ha. Ada pilihan tool pulak Oh Kena pilih apa nak guna apa eh Apa tak boleh ni Oh disable semua gadget Okay interesting Oh Eh Ah, sudah oh, Dia guna robot tu Punya weapon Nice Tak kisah apa pun cara Asalkan lepas Oh lagi satu berhenti pun kan eh, Sebenarnya Wah Nak kena naik atas so, Semua yang import Semua dah Lepas Oh. oh, kena hafal. So boleh-boleh ada competition juga kat sini kan. Sebab dua orang tak boleh satu play four. Sudahlah bro, kau tak boleh lepas ni. Ya, tahulah kau high level lah, kan. tak payahlah. Pandang rendah. Oh. Dia dah jadi kebiasaan dia lah kan. Disebabkan dia dah banyak pakai Iris, dia dah boleh compute. Dia punya pergerakan sendiri. Wah. Ini big upgrade eh walaupun probably dia akan fail tapi aku rasa kita boleh nampak potensi dia. Ah, gunakan gasing tu sebagai penunjuk. Yo-yo tu sebagai penunjuk, gasing tu sebagai boost. Ah, Okay Oh, skip terus semua. Oh, skip lagi Ali, come on. Oh, sama pula setiap platform. You raw dia. Common Ali. Yup, nice. Keempat peserta dengan markah tertinggi akan peluang untuk memilih upgrade istimewa dengan ejen kita. Oh, Ali tak dapat. Dan si betul lah. akan kecederaan ke atas Chris, seorang ejen seperjuangan Riska. Kamu dikenakan penalty. Sponsor. So Ali dapat, tak mengapa lah. <tik> <tik> Apa? Ah. Asyik ah tak ada disiplin. Alright? Hah, padan muka. <laughs> Muni adalah aku. Aku dapat nombor 4. Punya perasaan. Baik. Nice. Tadi masih belum terlambat untuk kamu mengubah kedudukan. Ha, ah, okey. Baru hari pertama Tempat kan. teratas. Yeah. Projek pembangunan pikiran? merupakan satu inspirasi. Pembangunan pinggiran? Mampuan sebenar. Cool. aku baru minta tadi. Jadi semalam langkah untuk mengembangkan aspirasi ini saya merancang untuk membawa suatu perubahan yang baru ke atas hala tuju cyber raya buat okay. pertama kalinya okay. kita akan membawa kemajuan ke serata dunia oh, okay, nampak cita-cita besar oh, tapi uh, tak lah <tongan> it might be too big aku rasa, it might be too big okay. itulah dia, episode 2 Uh, kita ada cerita sikit pasal pemimpin baru kita datuk Hisham dengan dia punya visi misi yang gempak tapi aku still tak confident lagi lepas tu yang dekat dalam uh, arena pula uh, Ali not back dia place no.4 lepas uh, apa Rizka kena tolak 10 point uh, aku seronok bila tengok uh, Ali dia berusaha mencuba tanpa Iris tapi aku still rindu Iris juga kan tapi kita tahulah mungkin ini yang terbaik untuk Ali mungkin Kan kita tahu kan Ali akan diberi kostum Satria tu. Sampai masanya nanti kita akan tahulah macam mana. Okay so itulah dia untuk episod kali ni. Kalau korang suka dengan episod ni. Suka dengan reaction aku macam biasa. Boleh like. Jangan lupa subscribe juga. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.